Aku, lakukan. aku tahu makhluk apa yang ada di balik topeng ini Jangan kurang ajar Kau sungguh memuatkan seperti ayahmu Ayah adalah orang yang cinta ilmu pengetahuan Dan hidupnya dihabiskan untuk itu Tapi ibu sudah memalukan dari ibu sendiri Dengan melacurkan kepada makhluk ini Kanda! Eh. Uh, kanda! Jangan tinggalkan aku, Kanda! Yang terjadi? Itulah makhluk yang dilihat oleh ayahku pula tahun lalu. Dia bukan makhluk. Dia hanya manusia yang sakit parah di wajahnya. Siapa orang di balik topeng emas itu? Dia adalah ibuku. Rupanya ibumu telah menemukan ilmu pengetahuan dan kebaikan untuk umat manusia. Sehingga dia membangun tambang ini. Kalian semua harus mati. Kalian semua telah menolak ilmu pengetahuan yang akan membebaskan kalian. Ya! Ibu! Ibu! Ibu, jangan mati, Ibu! Jika kita menyalahgunakan ramalan, hasilnya adalah kancuran. Walaupun aku tidak bisa menatap kecantikan wajah, tapi aku bisa merasakan kebaikan dan kecantikan hatimu ini Kau telah membantu membuka tabir ramalan ini. Adakah ramalan untuk kita berdua? Setelah semua ini lewat, kau pasti akan berubah pikiran. Kau pikirkan saja ini dulu, sebelum mengubah janji. Ibu! Tunggulah, Spini. Spini!